Pak, ini pakai share screennya nggak bisa? Share screen, nggak bisa. Harus jadi host dulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari cara mengerjakannya. Mendapatkan awal-awal di sini harus dipisahkan dua bangunannya supaya lebih mudah mencari titik beratnya disini kita bikin garis garis putus-putus setelah itu kita cari wal-wal bangun 1 cari A nya dulu yaitu luas dan cara panjang kali lebar itu 3 dikali 1 sama dengan 3 meter kuadrat setelah itu kita mencari X nya X, X nya 1 per 2 dikali 1 sama dengan 0,5 meter. Setelah itu kita cari y1 yaitu 1/2 kali 3 yaitu 1,5. Bangun dua nya kita cari juga a nya panjang kali lebar 1 kali 2 sama dengan 2 meter 2 meter kuadrat. X nya 1/2 kali 2 yaitu 1 meter nah disini kita ke kenapa ditambah satu meter karena disini titik nolnya ada jarak yaitu satu meter dari titik cortesiusnya makanya ditambah satu meter di x 2 nya 2 meter y2 nya 1 per 2 kali 1 yaitu 0,5 setelah itu kita masukkan rumusnya yaitu x0 x teman-teman X1 kali A1 tambah X2 kali A2 yaitu X1 nya bisa dilihat di disini 0,5 A1 nya yaitu 3 meter ditambah X, X2 yaitu 2 meter dan A2 yaitu 2 meter dan A1 di bawahnya dan tambah A2 setelah itu kita Kalikan 0,5 0, kali 3 yaitu 1,5 ditambah 2 kali 2 yaitu 4 3 x 2 yaitu 5 Jadi 1 ditambah 4 yaitu 5,5 dan 5 nya tetap Jadi hasilnya 1,1 Dan Y nya sama dimasukkan rumus Y y yaitu y1 kali a1 tambah y2 kali a2. Kita masukkan angka angkanya semua sudah. Setelah itu kita kalikan 1,5 kali 3 yaitu 4,5 ditambah 0,5 dikali 2 yaitu 1 per 33 tambah 2nya itu 5 sama dengan 4. 4 tambah satunya 4,5mbah 5,5 dan 5nya turun satu persatu jadi titik koordinatnya adalah 1,1 y yx x0 nya 1,1 dan y0nya 1,1 Sekian dan terima kasih ya cukup itu diperbaiki koordinatnya um, ya. oh, itu satu koma satu kemudian titik koma ya bukan titik, -titik. oh titik koma ya pak oh, yeah, sorry. Okay. ya sorry oke ya